Halo assalamualaikum sahabat desa kembali lagi di channel Alana sekolani kali ini kita akan membahas tentang uh, bantuan langsung tunai dana desa tahun 2022 kali masih ada sahabat-sahabat yang bertanya Apakah BLT dana desa dilanjutkan di tahun 2022 kemudian berapa BLT dana desa di tahun 2022 Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 104 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022 Dalam pasal 5 perpres ini rincian anggaran transfer ke daerah dan dana desa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari rincian anggaran transfer ke daerah dan dana desa per kabupaten dalam ayat 4, dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, itu huruf B ditentukan penggunaannya untuk yang pertama program perlindungan sosial berupa BLT dana desa. Ya, BLT dana desa itu paling sedikit 40% dari dana desa. Nanti sahabat-sahabat cek berapa dana desa dan hitung berapa 40% dari dana desanya itu diperuntukkan minimal 40% untuk BLT nah, harapannya nanti bisa menyangkau atau mengakomodir keluarga-keluarga mesikin di desa yang belum terima bantuan melalui dana desa ini ataukah melalui BLT dana desa ini yang kedua program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% Ya, ini dikhususkan dikelola melalui badan usaha milik desa atau ban usaha milik desa bersama. Yang ketiga dukungan pendanaan penanganan coronavirus COVID-19 paling sedikit 8% dari alokasi dana desa setiap desa. Artinya untuk aman covid itu sebesar 8%. Bisa digunakan untuk pembelian masker, sosialisasi COVID-19, ruang isolasi mandiri, gitu ya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan COVID-19. Nah, itu oh, APBN tahun 2022 khususnya untuk dana transfer ke daerah dan dana desa. Nah, bagaimana menurut sahabat-sahabat? mudah ini bisa menjaga atau akan mengakomodir keluarga miskin di desa tidak ada yang tertinggal dana desa menguntungkan warga desa silakan tulis pertanyaan dan komentar sahabat-sahabat sepanjang masa sopan silakan tulis di kolom komentar see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh